Sebagai masyarakat pengguna internet, pasti kita sudah tidak asing dengan aplikasi yang satu ini. Mulai dari tingkatan usia manapun, kalangan pekerjaan apapun, sampai satu sosial apapun, pasti ada di antara mereka yang menggunakan aplikasi ini. Ya, Facebook. Facebook merupakan suatu aplikasi yang sangat populer pada abad ini. Di tingkatan dunia sendiri, Facebook menempati urutan pertama sebagai media sosial dengan pengguna yang terbanyak. Sedangkan di tingkat nasional, Facebook menempati urutan kedua setelah YouTube. Tapi di sini kita tidak akan membahas popularitas Facebook, melainkan kita akan membahas soal isu yang baru saja terjadi pertengahan tahun kemarin, yaitu isu kebocoran data. Around privacy, safety, and democracy, and you will rightfully have some hard questions for me to answer. Data data seperti chattingan kita atau postingan postingan pribadi kita. Apakah data data tersebut memang bisa bocor ke orang lain? Apakah akun kita sudah aman? di Facebook sendiri sudah menyediakan tiga fitur untuk mengamankan akun kita Fitur-fitur tersebut antara lain adalah peringatan login yang tidak dikenal, kontak terpercaya, dan two-factor authentication Nah kita bahas dulu untuk yang pertama, yaitu peringatan login yang tidak dikenal Peringatan login yang tidak dikenal adalah salah satu mekanisme Facebook yang mengizinkan kita sebagai pengguna Facebook agar kita mendapatkan pemberitahuan awal bahwa ada seseorang yang mencoba masuk menggunakan akun kita tapi melalui perangkat yang tidak sering kita gunakan. Tapi masalahnya fitur ini tidak diaktifkan secara otomatis oleh Facebook sendiri. Jadi kita harus manual mengaktifkannya di pengaturan akun kita. Berikutnya ada fitur kontak terpercaya. Nah fitur ini mengizinkan kita untuk memilih teman-teman dekat kita agar supaya nanti ketika akun kita diblok atau misalnya sudah tidak bisa kita akses, kita bisa meminta bantuan pada teman-teman kita ini. Minimal jumlah teman-teman yang bisa kita pilih sebagai kontak terpercaya kita adalah tiga orang. Alangkah baiknya kita memilih tiga orang teman terdekat kita atau sanak saudara kita agar supaya ketika proses memulihkan akun kita kita bisa lebih nyaman berkomunikasi dengan mereka dan mengarahkan apa saja yang perlu mereka lakukan untuk mendapatkan kembali akun kita. Yang ketiga ada two factor authentication. Two factor authentication ini agak rumit ya karena kita harus mengerti bagaimana mekanisme multi factor authentication dilakukan dalam suatu sistem elektronik. Multi factor authentication adalah suatu metode autentikasi dalam sistem elektronik yang mana kita harus melalui beberapa langkah dan melalui beberapa faktor agar bisa masuk sebagai seorang dalam suatu sistem elektronik multifaktor authentication ini memerlukan sekurang-kurangnya dua atau lebih faktor autentikasi agar kita bisa melanjutkan sebagai seseorang faktor-faktor tersebut sebenarnya ada tiga yang pertama ada faktor pengetahuan sesuatu yang kita tahu seperti kombinasi username dan password email dan password sesuatu yang hanya kita sendiri yang tahu yang kedua ada faktor posesi atau kepemilikan sesuatu yang hanya dimiliki oleh kita sendiri dan tidak dimiliki oleh orang lain seperti misalnya smartphone kita atau kartu ATM kita itu merupakan salah satu faktor posesi atau kepemilikan yang ketiga ada faktor identitas atau diri kita sendiri informasi biometrik tubuh kita seperti retina mata kita sidik jari kita, untuk memastikan bahwa kitalah orang yang benar-benar ingin mengakses akun tersebut. Jadi di sini disarankan kita menggunakan smartphone kita sebagai salah satu langkah tambahan untuk login. Mencegah jika username dan password kita sampai bocor ke orang lain, kita masih memiliki satu faktor yang mencegah mereka untuk meneruskan proses login mereka. Nah, dari sini kita tahu bahwa Facebook sudah menyediakan beberapa fitur-fitur keamanan untuk kita pakai, guna mencegah agar akun kita tidak dibobol orang. Tapi faktor tersebut juga bukan hanya dari sisi fitur Facebook sendiri, karena aktivitas kita sebagai pengguna Facebook juga menentukan keamanan akun kita. Mungkin kita pernah melihat postingan atau komentar seperti ini tapi ketika kita tanya ke orang yang bersangkutan dia mengaku bahwa dia tidak pernah mempublikasikannya. Nah, apa yang terjadi sebenarnya di sini? Apakah password mereka bocor? Bisa jadi, tapi perlu kita ketahui bahwa segala tindakan yang kita lakukan di Facebook, seperti berkomentar atau membuat postingan, itu tidak hanya bisa dilakukan oleh pengguna manusia saja, tapi juga bisa dilakukan oleh robot. Robot itu bisa bermacam-macam bentuknya, seperti malware atau ekstensi browser yang tidak sengaja kita install, atau yang paling sering kita temui adalah aplikasi-aplikasi pihak ketiga dari Facebook. Tapi malware dan ekstensi browser itu tidak berkaitan langsung dengan Facebook karena bisa jadi kita mendapatkan pengaruh mereka dari aktivitas-aktivitas kita di website lain. Jadi di sini kita hanya akan berfokus ke aplikasi Facebook pihak ketiga saja. Apa itu aplikasi Facebook pihak ketiga? Aplikasi Facebook pihak ketiga adalah aplikasi yang dibuat bukan oleh orang-orang yang berafiliasi di perusahaan Facebook tapi developer-developer mandiri seperti perusahaan-perusahaan yang lain aplikasi pihak ketiga ini dibatasi oleh aturan-aturan main yang disediakan Facebook untuk mereka. Salah satu aturan main ini berkaitan dengan akses data pribadi kita Kenapa penting Facebook mengatur cara akses informasi pribadi kita ini? Seperti yang kita tahu aplikasi-aplikasi pihak ketiga seringkali membutuhkan informasi-informasi kita agar supaya aplikasi mereka itu bisa berjalan Seperti contohnya aplikasi pihak ketiga yang berbentuk game. Aplikasi pihak ketiga dalam bentuk game seringkali meminta nama untuk kita input. Tapi dengan menggunakan mekanisme kerjasama dengan Facebook tersebut, aplikasi pihak ketiga dapat langsung meminta nama kita melalui mekanisme yang sudah diatur tadi. Selain nama aplikasi-aplikasi pihak ketiga juga dapat meminta dan informasi lain, seperti email kita atau foto-foto kita, atau daftar teman kita untuk lebih lengkapnya, bisa dicek di link yang sudah tertera di deskripsi. Seperti apa aturan main aplikasi pihak ketiga yang diatur oleh Facebook tersebut? Sederhananya, aplikasi pihak ketiga tidak dapat langsung mengambil data kita dari Facebook aplikasi pihak ketiga perlu mengikuti mekanisme yang disebut dengan tinjauan pada saat kita membuka aplikasi pihak ketiga, Facebook akan mendeteksi data-data apa saja yang diperlukan aplikasi pihak ketiga tersebut. Nah, dari situ Facebook akan meminta kita untuk mengkonfirmasi apakah kita mengizinkan penggunaan data tersebut oleh aplikasi Pihak ketiga ini, pada saat kita memilih untuk melanjutkan, Facebook akan langsung memberikan data-data yang dimaksud ke aplikasi pihak ketiga tersebut. Tapi, tidak semua data-data pribadi kita dapat diakses oleh aplikasi pihak ketiga tersebut. Data-data yang sangat pribadi, seperti chat kita atau password kita, tidak dapat diminta aplikasi pihak ketiga tersebut untuk diakses. Jadi, kita tidak perlu takut karena melalui mekanisme ini, password kita aman dari akses-akses aplikasi pihak ketiga tersebut. Kalau kalian pernah menemukan klaim-klaim seperti ini yang mengatakan bahwa kita harus segera mereset password kita setelah penggunaan aplikasi pihak ketiga, maka dapat dipastikan bahwa itu tidak benar. Satu-satunya cara bagi aplikasi pihak ketiga untuk mendapatkan password kita adalah dengan memintanya secara langsung. Tapi biasanya aplikasi pihak ketiga akan merekayasa dengan cara mereplikasi tampilan halaman login Facebook agar kita beranggapan bahwa permintaan tersebut resmi berasal dari Facebook. Hal tersebut disebut dengan phishing. maka dari itu penting bagi kita untuk mengecek domain tempat kita berada agar kita kita tahu bahwa permintaan tersebut benar-benar berasal dari Facebook atau tidak. Facebook sudah banyak menyediakan fitur-fitur yang menjamin keamanan akun kita. Tinggal bagaimana kita sebagai pengguna secara bijak memanfaatkan fitur-fitur tersebut dan berhati-hati dalam bersosial media. Jadi, seberapa aman akunmu?